Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Ini kalau ke pantai deh nih pindah Kita dan... <tong> lanjut ke preset yang kedua ya. <tong> Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke okay, lanjut ke preset yang kelima guys Oke, okay, lanjut ke presiden yang kelima, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keenam, ya aku oke okay, lanjut ke briset yang ketujuh guys apa lu monyet Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8 ya. <laughs> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-9. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13. Oke lanjut ke presiden ke-14 Oke okay, lanjut ke presiden ke-15 ya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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 yes Oke okay, lanjut ke preset terakhir itu ke-20 ya